50-an marshal di sirkuit Mandalika mogok. Hal itu diduga jadi sebab gelaran Asia Talent Cup (ATC) hari ini batal digelar. Salah seorang marshal dengan asal Tampar Ampar Praya Lombok Tengah, Minggu tanggal 14 November tahun 2021 kepada prayapos.net menuturkan, sekitar 50 orang marshal hari ini tidak datang ke sirkuit untuk melaksanakan tugas. Menurut pihak panitia dalam hal ini MGPA dinilai tidak memperhatikan dan menghargai kinerja mereka. Untuk sekedar air minum saja di tengah sirkuit itu tidak diberikan. Padahal panasnya luar biasa. Saat akan memulai bekerja, mereka juga tidak memiliki kontrak kerja apapun dan saat wawancara hanya ditanyakan sanggup atau tidak hanya sekedar diberikan uang makan. Nah uang makan itu yang kita pertanyakan. Teman temannya mau melakukan tanggung jawabnya asal semua kebutuhannya sebagai manusia diperhatikan. Ini makan saja tidak diberikan dan baju yang diberikan diambil lagi saat selesai digunakan sehingga baju itu kerap tertukar. Entah bekas keringat siapa di baju yang kita gunakan. Terkait dengan hal tersebut, pihak MGPA melalui humas ITDC saat dikonfirmasi viawanya belum memberikan jawaban. Dana Sports, bersama Mandelaga Grand Prix Association atau MGPA dapat mengonfirmasi bahwa ATC Season Final akan terdiri dari 4 balapan. Dan berlangsung dari 19 sampai 21 November bersamaan dengan WSBK Tulis pernyataan Dornasbat dari ketiga ajang balap Asia Talent Cap atau ATC 2021 Di sirkuit Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB Artinya, Idemisu SJ Talent Cap diundur Kabar kurang menekan ini datang setelah menyisakan Dua balapan Idemisu SJ Talent Cap atau IATC 2021 Dimastikan bakal dikelat Usut punya usut balapan dibatalkan karena Serkuit Mandalika tidak bisa memenuhi syarat minimal Marshall yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Menurut peraturan FYM, harusnya terdapat sedikitnya ada 8 orang Marshall di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak Serkuit Mandalika. Meskipun sesi kualifikasi sudah berlangsung dengan baik, sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Sebelumnya, IATC rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada 12-14 sampai 14 November 2021. Dan saat setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Tapi dua balapan yang seharusnya diadakan pembatalan ini pun dilakukan oleh pihak Dona Sport tepat pada hari minggu. Sungguh sangat disayangkan jika balapan pertama di sirkuit mandalika muncul sebuah permasalahan minimnya Marshal. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Masalahnya keberadaan Marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Kondisi demikian pun langsung mendapat tanggapan dari Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah sebab jika dipaksakan maka akan berpengaruh kepada keselamatan para pembalap ini responsif karena ini mungkin yang pertama jadi ada kekeliruan misal di seluruh angkat bendera nyatanya enggak diangkat dan ini ada resikonya jadi ditunda dulu ini IATC kita jadikan pengalaman dan memang dari awal kita maknai demikian sehingga pas penyelenggaraan WSBK di MotoGP lebih baik dan tidak salah lagi ujar Zulkif Limansyah mengatakan bahwa pembatalan balapan di sirkuit Mandalika itu terpaksa dilakukan demi keselamatan para pembalap yang akan menjaga sirkuit ini. Berarti demikian, jika tidak ada kendala dan Marshall sudah siap, maka balapan IATC ini akan digelar kembali setelah tanggal 21 November 2021 atau setelah World Superbike. Seperti dikutip dari Liputan6, apa yang terjadi saat ini akan dievaluasi agar nantinya atau saat gelaran World Superbike atau DAPL SPK pada 19-21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang tidak ada kendala lagi karena ini menyangkut keselamatan, jadi mereka tidak berani ambil resiko. Mudah-mudahan setelah tanggal 21 bisa dilanjutkan atau dilihat kesiapan Marshallnya," kata Bangzol. Informasi dihimpun seharusnya para Marshall yang bertugas di pos-pos sirkuit tersebut berjumlah delapan orang. Namun pada balapan IATC ini kurang dari jumlah tersebut. Penyelenggara pun membatalkan balapan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti diketahui Indonesia mengirimkan 4 rider untuk berkompetisi di ATC, yakni Helian Dandi, Fadila Arbi Aditama, Azrin Teo, dan Herjun Atta Firdaus. sebelumnya absen dari pasar yang berlangsung di Qatar, kini telah pulih cedera. Herjun sebelumnya absen pada pasar yang berlangsung di Qatar, kini telah pulih dari cedera, dan bersiap otoperap sebanyak mungkin untuk membayar kegagalan start yang dialaminya.